Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama saya, Hasan Nawardi Untuk membincangkan tema-tema keseharian dalam hidup kita Pada sesi ini, saya akan menyampaikan tema Menjadi Sukses Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap orang pasti menginginkan sukses dalam hidup. Orang tua menginginkan seluruh anak-anaknya sukses. Para guru, para pendidik ingin setiap murid-muridnya menjadi orang besar, menjadi orang-orang yang sukses. Bahkan, ada sebuah ungkapan: "Guru yang baik adalah yang mampu menjadikan murid-muridnya lebih baik dari dia." Nah, apa? yang kita maksud dengan kata sukses ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah as'alukan najah misalnya mohon kesuksesan apa sih sebetulnya yang kita pikirkan dengan sukses atau orang lain misalnya mendoakan kita mudah-mudahan sukses terus ya apa sebetulnya yang dimaksud oleh kita dan oleh orang lain tentang sukses jangan-jangan berbeda Ketika pulang kampung, setelah sekian lama hidup di perantauan, pulang kampung dengan membawa mobil yang mewah, ya, dengan mungkin membawa lebih dari satu istri dengan penampilan yang cukup mewah, ya orang akan menyebut bahwa kita adalah sukses. ya? Tidak sia-sia merantau jauh-jauh sekian lama, pulang menjadi orang sukses. Lalu, bagaimana kalau kita pulang ke kampung? Ya, tidak dengan atribut-atribut seperti itu. Ya, mungkin dengan pakaian yang biasa, tidak membawa kendaraan yang bagus. Ya, apa kata orang? Apakah akan disebut sukses juga seperti yang tadi? Ya, atau... ...mereka akan mencibir kita. Percuma ya, kasihan udah sekian lama... ...tapi ternyata biasa-biasa saja. Ngapain jauh-jauh meninggalkan kampung halaman... ...kalau hasilnya hanya begitu. Ya. Ini yang minimal, yang sering saya dengar, saya lihat... ...indikator kesuksesan seseorang... ...kebanyakan hanya dari sisi materi saja. ya Punya uang punya rumah bagus punya kendaraan bagus ya itu biasanya orang menyebutnya sebagai sukses tapi apakah benar ya nah saya akan membuka apa definisi sukses menurut menurut kamus besar bahasa Indonesia sukses adalah berhasil titik dua beruntung ya berhasil dan beruntung ya berhasil artinya upaya yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu atau mendatangkan keuntungan tertentu. Itu namanya sukses. Ya. Jadi kalau kita bekerja hasilnya tidak ada ya, keuntungannya tidak terlihat atau tidak dirasakan berarti kita belum ber, belum sukses. Dalam dimensi kehidupan kita sahabat-sahabat ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa banyak sekali sisi-sisi e, dalam kehidupan ini secara finansial, secara e, spiritual, keluarga, sosial, kepribadian dan berbagai sisi-sisi kehidupan yang lainnya dan seharusnya kita punya keseimbangan dalam semua sisi hidup kita sukses secara materi, secara finansial jelas itu sangat penting tapi menurut saya bukanlah segala-galanya banyak orang yang sukses secara materi tapi dia gagal membangun rumah tangga yang harmonis ya, membangun relasi sosial yang bagus, tidak berhasil ya, membangun eh, kehidupan yang bermakna atau spiritual gagal ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin secara finansial dia tidak eh, terlalu terlihat, tidak terlalu banyak tapi dia sukses membangun rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warohmah. Dia sukses membangun jaringan sosial sehingga betul-betul diterima oleh masyarakatnya. Keberadaannya benar-benar dirasakan manfaat oleh orang-orang sekitar. Dan tidak, tidak sedikit sahabat-sahabat bisa kita lihat. Ya, orang yang hancur karena secara finansial setelah membangun sekian lama bisnisnya dan punya uh, uang yang banyak, ya, punya harta kekayaan yang melimpah tapi hancur karena dia tidak berhasil membangun rumah tangga, dihancurkan oleh istrinya, dihancurkan oleh anaknya, ya. Atau sukses secara materi, ya, Usaha keras dari sejak muda, namun dia tidak sukses menjaga kesehatannya. Sehingga dalam usia tertentu, uangnya pun akhirnya habis untuk mengobati penyakitnya. Jadi ketika muda, dia habiskan seluruh energinya mencari uang. Dan ketika tua, dia habiskan seluruh uangnya untuk membeli kembali kesehatan yang sudah hilang. Nah ini ironiknya, karena itu haruslah ada keseimbangan dalam menilai sebuah kesuksesan Sukses materi, sukses finansial, sukses dalam hubungan sosial, kesuksesan dalam membangun rumah tangga Kesuksesan dalam menjaga kesehatan ya dan sisi-sisi yang lainnya Dan menurut saya yang utama yang harus kita jaga adalah kesuksesan secara spiritual dan kesuksesan membangun rumah tangga. Ini yang harus dijadikan uh, yang utama, karena ini menjadi modal untuk kesuksesan-kesuksesan yang lainnya. Buat apa secara popularitas kita punya, kekayaan kita punya, tapi tubuh kita sakit. ya Keluarga kita berantakan. Dan kita teralienasi, hidup kita hampa, tidak punya makna. Buat apa, ya? Karena sukses itu adalah tujuan perantara. Tujuan yang sesungguhnya dalam hidup ini adalah bahagia, ya. Sukses, tujuan selanjutnya adalah bahagia. Dan tentu bahagia ini sesuatu yang non materi. Ya sehingga tidak bisa dibeli dengan yang materi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Khawafus akum wa ahlikum naral. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga dari api neraka. An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Untuk sesi ini, sahabat-sahabat ngawas yang ngaji obrolan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar YouTube ini bermanfaat lebih luas bagi sebanyak-banyaknya orang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. waudhul muafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.